Baik teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko. Kali ini saya ingin memperlihatkan ya, Sweetator S505 ini versi baru. Jadi saya mau solder ini, mau dimodif, tetapi agak sedikit berbeda modelnya. Ini versinya versi, versi yang ke 5 ya teman-teman. Nah, ini kalau dilihat, ini ya, ini versi 5 nih Nah, ini agak sedikit berbeda ya dengan yang biasanya ini udah saya buka Akan sedikit berbeda teman-teman nah, ini sudah ada cat-cat gini ya kalau dilihat jalur ini tidak ada jalur yang coak ya tidak ada jalur yang dicuak, cuman saya tidak berani berspekulasi ya kemungkinan sih harus tidak perlu dicuak, cuman saya tidak berani berspekulasi maka saya coba bongkar teman-teman, bongkar ini apakah e, nanti jalur-jalurnya itu seperti apa ya, jadi biar kita itu nanti modifikasinya itu benar ya, jadi nggak asal-asalan. Oke ya, ini saya coba dulu di buka adinya nah ini teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana cara membuka konektor ini ya konektor female dari LC45 ini mungkin yang 8 port juga sama ya yang versi 5 itu nanti modelnya tidak ada yang perlu coak cuman ini perlu saya cek dulu ya yang versi 5 dulu ya kita lihat saya akan coba buka ini ya konektornya mudah-mudahan bisa ya baik teman-teman untuk membukanya memang kita sedikit berkorban sedikit ya agak berkorban untuk menggunakan timah yang agak banyak dan sedikit bantuan kawat ya ini kabel nih karena ini udah sering saya pakai ini ini kabel tembaga biasa ya cuman ini udah sering pakai jadi ada timahnya ini uh, kita coba ya kita saya saya coba langsung untuk menyolirnya ya mencobotnya jadi bantuan dengan bantuan uh, kabel dembaga ini menghubungkan untuk setiap portnya supaya nantinya mudah untuk dilepas ya oke okay, ya <tuh> kita coba isi timah-timahnya dulu nanti akan kita coba lepas jadi kita kasih timah yang banyak teman teman ya kita lihat maka ini harus cair semua jadi harus panas semua baik teman-teman ini saya rapikan dulu biar kuat tadi agak kurang kuat jadi ini saya agak rapikan dulu apa pemberatnya jadi nah, saya nggak punya penjepit jadi saya pakai pemberat aja ini kesabaran, nah ini udah lepas teman-teman bersabar ya teman-teman lepas ini ini harus benar-benar panas semuanya nah ini udah lepas ya teman-teman ini udah lepas ya kemudian nanti kita bisa lihat hasilnya kita rapikan beratnya kita ambil kita taruh di tengah lagi ya teman-teman ya ini sudah lepas ya kita lihat di sini tidak ada jalur apapun ya teman-teman ya ini tidak ada jalur apapun bersih ya berarti kita yakin ya ini tidak ada yang perlu dibuang resistornya ya ini tidak ada yang perlu dibuang resistornya ataupun tidak ada jalur yang coak ya jadi nanti pun ini akan kita hubungkan ya untuk pin dari pin ini pin dia ya, dari pin 78 dan 45 ya ini tidak ada jalur ya berarti nanti kita harus hubungkan ya pada saat kita menyopiri bawahnya saya ambil yang bersih aja ya jadi nanti ini di disini disolder ya sini disolder yang dihubungkan secara langsung yang 78 dan 45 ya ini dihubungkan secara langsung biar tidak cuma satu ya oke okay. ya untuk supaya kita tidak penasaran kita bisa coba tes dengan meter kemarin deket aja disini ya nah ini tidak ada jadul teman-teman ya artinya uh, 78 ini tidak terhubung berarti nanti pada saat solder kita harus menghubungkan ya ini 45 juga sama ya jernih tidak bergerak artinya tidak ada koneksi ya nanti sudah pada dengan empat berarti nanti kita harus solder ya dari sini ke sini sini ke sini juga disolder ya. kalau yang kalian kan untuk data kalau data biasanya sangat terhubung teman-teman data itu biasanya sangat terhubung satu dua tiga 12 123 dan 6 ini terserang berhubung biasanya kalau saya lihat seperti itu kalau ini part 5 jadi dari hubung berarti nanti kita harus hubungkan dari sini ini mencoba kan jadi kita hubungkan dari sini sini oke okay. ya jadi ternyata ini untuk versi yang baru ini kita cukup mudah teman-teman enggak -teman, perlu lagi dicowak enggak perlu lagi dibuang resistornya nya eh simbolnya seperti itu Ya, nanti untuk modifikasinya sama aja ya. Intinya untuk modifikasi sama aja dengan video-video saya sebelumnya. Oke, okay, itu saja yang bisa saya sampaikan Dan pembuktian untuk versi 5 terbaru ini uh, cukup mudah untuk modifikasinya. Tidak ada yang kurang cowok tidak ada yang juri. Uang sebelumnya. Oke, okay. yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. like, comment, share jika video ini bermanfaat. Tonton lagi di next.